Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama kunci jawaban pada halaman 137, 138, 139, 140, 141, dan 142 pada tema 2 kelas 6, Persatuan dalam Perbedaan Baik, kita langsung saja akan menjawab di halaman 137 Apakah kamu masih ingat cara bermain rangku alu? Apa saja keterampilan yang diperlukan untuk permainan tersebut? Jelaskan Ya, masih Keterampilan yang diperlukan adalah konsentrasi, kelincahan, dan ketangkasan jasmani Apakah kamu sudah dapat melakukan keterampilan tersebut dengan baik? Jawabannya Ya, saya sudah dapat melakukan keterampilan tersebut dengan baik karena saya rajin berlatih Soal berikutnya apa saja taktik yang perlu diterapkan agar dapat bermain dengan sukses? Berkonsentrasi ketika melompat dan disesuaikan dengan irama buka tutup bambu. Berikutnya kita akan menjawab di halaman 138. Mengapa kerjasama sangat diperlukan dalam permainan tersebut? Diskusikan jawabanmu secara berpasangan. Agar bisa menghasilkan sesuatu yang memuaskan dan sempurna. Untuk yang di bawah ini kita tidak tahu cara menjawabnya seperti apa. Karena ini tidak jelas nih pertanyaannya ditujukan untuk yang mana ya. Kita lanjut saja ke halaman 139. Mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum? Baik langsung saja kita jawab apa Persatuan menjadi modal utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Mengapa? Karena rakyat yang bersatu dapat mendukung pembangunan demi kesejahteraan rakyat Siapa? Seluruh rakyat Indonesia bagaimana? Menghormati antar sesama, mematuhi peraturan yang berlaku, saling tolong menolong dengan sesama Menghargai teman yang berbeda suku bangsa, agama dan adat istiadat kapan, setiap saat, di mana di Indonesia Berikut, Berikutnya kita akan jawab di halaman 140 Apa yang kamu ketahui tentang kalimat efektif Tuliskan ciri-ciri kalimat efektif Baik kita jawab Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara Atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK Ciri-ciri kalimat efektif, yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Masih di halaman 140, Tuliskan lima contoh kalimat efektif menggunakan kosa kata baku Baik kita tuliskan lima contohnya Contoh kalimat efektif Pertama, Surabaya merupakan satu di antara kota besar di Indonesia Kedua, demi anaknya Bu Susi rela bekerja seharian Yang ketiga, ada macam-macam makanan yang dijual di restoran itu Yang keempat, saran yang dikemukakannya akan kami pertimbangkan Yang kelima, Budi paling pintar di kelasnya Berikutnya soal nomor tiga di halaman 140, apakah kaitan antara ciri khusus makhluk hidup dengan karakteristik habitatnya? Jelaskan. Habitat merupakan tempat hidup makhluk hidup, untuk jangka waktu yang lama dan untuk bertahan hidup, makhluk hidup akan berusaha menyelesaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya, baik dari aspek kondisi lingkungan maupun cara mencari makan. Berikutnya soal nomor 4 di halaman 140, tuliskan empat contoh cara makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya. Baik kita tuliskan, cicak dapat memutuskan ekornya jika merasa terancam, walang sangit mengeluarkan bau menyengat dari tubuhnya, gurita mengeluarkan cairan hitam ketika merasa terancam, dan daun kaktus berubah menjadi tipis dan tajam menyerupai duri. Soal nomor 5 Jelaskan makna proklamasi kemerdekaan Momen penting bagi sejarah bangsa Indonesia yang menyatakan bahwa kita telah merdeka Lepas dari segala bentuk penjajahan dan intervensi dari negara lain Dalam membentuk Manapun serta berhak menentukan masa depan kita sendiri Soal nomor enam Jelaskan manfaat persatuan dan kesatuan untuk mensejahterakan rakyat NKRI Kita mampu bekerja sama sebagai satu bangsa dan negara untuk secara bersama-sama Mengerahkan seluruh daya upaya untuk mencapai satu tujuan bersama tanpa ada tujuan pribadi yaitu mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikutnya kita akan jawab di halaman 141 nomor 7. Selesaikan soal-soal di bawah ini. Perhatikan tabel nilai IPA siswa kelas 6 SDN Nusantara berikut. Pertanyaan A, nyatakan dalam bentuk pecahan jumlah siswa yang mendapat nilai 10. Nilai 10 per jumlah siswa nilai 10 itu ada 4 ya. Kita lihat di sini nilai 10 ada, ada 4 yang ini ya, nilai 10 ada 4. Kemudian kita nyatakan, berapa orang yang mendapat nilai 10 adalah 4, kemudian jumlah siswa itu ada 30. Maka 4 per 30 sama dengan 2 per 15, ini pecahannya. Kemudian yang B, nyatakan dalam bentuk persen jumlah siswa yang mendapatkan nilai 10. Maka nilai 10 per jumlah siswa dikali 100. 4 dikali 30 dikali 100. Maka sama dengan 13,3%. Berikutnya, masih di halaman 141. Berapa rasio jumlah siswa yang mendapat nilai 10 dibanding siswa yang mendapat nilai 7? Baik, kita buatkan rasionya. Nah, jumlah siswa dengan nilai 10 sama dengan 4. Jumlah siswa dengan nilai 7 adalah 8. Maka... Sama dengan jumlah siswa dengan nilai 10 Dibanding jumlah siswa dengan nilai 7 sama dengan 4 berbanding 8 4 dengan 8 kita bandingkan dengan 1 dibanding 2 Kemudian nomor 8 Selesaikan soal cerita berikut Pertama, perbandingan siswa laki-laki dan siswa perempuan di kelas 6 SD Nusantara adalah 4 banding 5 jika jumlah siswa laki-laki adalah 13 orang berapa jumlah siswa perempuan baik kita jawab perbandingan siswa perempuan dibagi perbandingan siswa laki-laki dikali jumlah laki-laki sama dengan 5 per 4 dikali 13 sama dengan 16,25 jadi jumlah siswa perempuan sebanyak 16,25 orang atau 16 orang Berikutnya yang B, perbandingan jumlah gula dan tepung untuk membuat satu loyang. Kue adalah dua berbanding tiga gelas. Jika ibu ingin membuat lima loyang kue, berapa gelas tepung yang diperlukan? Baik, kita jawab. 3 dikali 5 sama dengan 15, jadi tepung yang diperlukan sebanyak 15 gelas. Berikutnya di halaman 142, perbandingan umur ayah, ibu, dan anak 9 dibanding 8 dibanding 2. Jika umur anak adalah 10 tahun, berapa jumlah umur ketiganya? Baik, kita jawab. 19 per 2 dikali 10. 19 dikali 5 adalah 95. Jadi jumlah umur ketiganya adalah 95 tahun. Kemudian yang D, 1,5 liter bensin dapat menempuh jarak 30 km. Berapa jarak yang dapat ditempuh dengan bensin sebanyak 6 liter? Maka 6 per 15 dikali 30 sama dengan 6, dikali 20 sama dengan 120. Jadi jarak yang dapat ditempuh dengan bensin sebanyak 6 liter adalah 120 km. E, Suatu minuman dibuat dengan mencampur air sirop dan santan dengan perbandingan 2 banding 3 banding 4 Jika ibu ingin membuat minuman sebanyak 4 liter berapa liter santan yang diperlukan Baik kita hitung 4 per 9 dikali 4 sama dengan 16 per 9 sama dengan 1,78 Jadi santan yang diperlukan sebanyak 1,78 liter sekarang di Ayo Renungkan, apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Peta pikiran dan bermain rangku, Ayu Kemudian apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Oke, yang sudah saya pahami dengan baik adalah, ini kita coret ya. Membuat peta konsep. Kemudian kita jawab. Apa yang belum kamu pahami, tidak ada. Apa yang akan kamu lakukan agar lebih paham. Giat membaca, cari poin penting, dan bertanya dengan orang yang lebih tahu. Sikap apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Disiplin bertanggung jawab dan giat belajar. Berikutnya, kita akan membuat hal, menjawab di halaman 142. Ceritakan kepada orang tuamu hal-hal penting yang kamu pelajari dalam satu pekan ini. Baik, contoh hal-hal penting yang saya pelajari selama satu pekan ini adalah sebagai berikut bangun pagi, membantu orang tua mengerjakan tugas sekolah. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.